Widih, lihat teman-teman Kakak menemukan rute kerun lagi teman-teman <tik> Wow teman-teman Lumpurnya berwarna kuning Wow sangat tebal teman-teman Oke kita cari air bersih teman-teman Sebelumnya kakak harus menyiapkan wadah dulu Tunggu ya teman-teman A few moments later. Tarat, ini dia teman-teman wadahnya. Langsung saja teman-teman, let's go. Oke okay, teman-teman, kita ambil yang besar-besar dulu ya teman-teman. Nah, lihat ini teman-teman, mantul-mantul. Kakak mendapatkan Yupi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wow, keren. Kakak mendapatkan permen teman-teman. <laughs> keren teman-teman. Wow, ini besar apa ini ya, teman teman ya Sepertinya ini jajanan teman-teman Wow ada yang panjang-panjang teman-teman Teman-teman ini apa teman-teman cair Wow sangat banyak teman-teman lumpurnya -teman, ya Oke Ayo-ayo teman-teman kita bersihkan Wah wadahnya tidak cukup teman-teman ya Penuh teman-teman ya Oke sebelumnya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman Share juga ke teman-teman kalian ya Wah, oh, ini bentuknya seperti telur ya, teman-teman. Apakah ini gender? Joy ya, teman-teman. Wah, wow, lihat teman-teman ya, ada suara ayam ya, teman-teman ya. Jam segini ada suara ayam. Oke, lanjut, teman-teman. Sudah selesai ya, teman-teman ya. Kita simpan. Oke, kita cari ember sih, teman-teman. Ayo daat ini dia teman-teman airnya Kakak juga sudah menyiapkan wadahnya teman-teman Wah langsung saja teman-teman ya kita cuci yang mana dulu ya teman-teman Wow apa ini teman-teman dingin ya teman-teman ya oke ya, teman-teman Wow airnya menjadi kuning teman-teman teman-teman lihat ini es krim spiderman teman-teman wow rasa strawberry strawberry strawberry kita beli strawberry dan cotton candy oh, mantul Oke kita simpan ya teman-teman ya Oke kita lanjut kasih teman-teman kalian masih menonton Okay, bantu kakak teman-teman apa ini teman-teman tebak teman-teman ya Jeng -jeng. Wadidaw, ini jajanan coklat teman-teman wow ini coki-coki edisi upin-ipin Wah, ayah susanti oke okay. keren lagunya yang viral itu ya teman-teman ya lanjut teman-teman ini apa ya teman-teman ya Apakah ini es krim lagi teman-teman? oh warnanya kuning teman-teman Apa ini teman-teman? Wadidang ini es krim lagi teman-teman Wow ini es krim edisi sepong Teman-teman oh, hmm? Wah lucu ya teman-teman ya Wah kakak sudah mendapatkan dua es krim ya teman-teman ya Ini apa teman-teman ya? Ini seperti telur Wah ada dua teman-teman ya Oke ini apa ya teman-teman? Kita cuci dulu ya teman-teman ini apa jeng jeng jreng buat ini Kinder Joy teman-teman caranya Yang ini kakak mendapatkan dua telur berhadiah Oke siapa teman-teman lanjut wow ini bulat-bulat apa teman-teman lucu ya tapi kau buat jeng jeng jreng wow ini permen Yupi pizza teman-teman oh wow, enak ya teman-teman ya antur oke okay. ini apakah yupi lagi teman-teman gerang-gerang-gerang-gerang satu dua tiga darat wow ini permen yupi lagi teman-teman ini yupi janggul fun. wow ada jerapahnya badannya besar tangannya kecil ada juga gajahnya Wow, ada banyak hewan nih teman-teman ya. Oke, okay, Yupi Jungle Fun, Mantul. Oke, okay, ini apa teman-teman? Wah imut-imut teman-teman. kecil, bulat-bulat. Oh, ini dia apa teman-teman? Wow, ini ada permen emoji. <tuk> wow, ada yang bengong dan ada juga yang senyum nih ya, teman-teman ya. Mantul, ya simpan. Apa ini teman-teman? <tuk> yang kering-kering, -jang. wow ini ternyata jajanan nih, lipstick teman-teman. Wow permen lipstick, mantul. Kita lanjut teman-teman. Apa ini unik juga teman-teman ya? -teman? Wow wow wow wow wow wow Ini dia teman-teman. Wow ini jajanan jeli. Bentuknya suti kan ya teman-teman. <tik> Lucu, oke, kita simpan. Apa ini, teman-teman? Oh, ini permen jelly. Wah, wow, warna-warni, teman-teman. Ya, Ada gambar pandanya. Oh, lucu, teman-teman. Oke, kita simpan. Apa ini, teman-temannya? Wah, ini enak, teman-teman. Sepertinya, teman-teman. Tebak, teman teman-teman Wadidah, ini jajanan mil kuat. Oh, ada gambar macan ya, teman-teman. Wow, -teman. oh, ada rasa coklatnya, teman-teman. susu sangat lembut. Coklat kacangnya sangat Dan ada rasa susu juga. Enak ya teman-teman, paling enak dimakan dingin ya teman-teman ya. -teman. Ini apa teman-teman? Apakah ini Yupi teman-teman? Jadi nah, daun teman-teman. Ini juga Yupi teman-teman. Wow Yupi bentuknya huruf. Oh Yupi sororingo oke keren oke. Okay. Apa teman-teman? Apakah ini Yupi teman-teman? kadar oh, tadi mendapatkan ini wow bukan kupi teman-teman tapi ini snack cinta wow ini snack hati gitu ya teman-teman ya oke bentuknya hati wow keren ini apa teman-teman? Wow, besar teman-teman. pakain es krim di ini ternyata jajanan mas teman-teman bentuknya es krim. Wow, enak teman-teman ya oke makasih teman-teman di like ya video kakak ya teman-teman ya oke lanjut apa ini teman-teman oh, mantul-mantul akan mendapatkan yupi lagi teman-teman ini yupi cd wow mengandung vitamin ya teman-teman ini rasa buah-buahan teman-teman wow ada gambar stroberinya ada juga apel teman-teman Macam-macam buah-buahan ya teman-teman ya Oke kita simpan Hampir habis ya teman-teman Ini apa teman-teman Habis dah Ini lollipop teman-teman Merah kuning biru hijau Warna apa yang kau mau oh, Kuning lollipop kuning Ku mau yang kuning Wow ada Gambar sapi ini teman-teman Wow mengandung susu dan kalsium tuh wah ada suara ayam lagi teman-teman ya oke okay. ini apa teman-teman wow -teman? oh, ini jumbo teman-teman wow ini ternyata jajanan tos tos wow ada rasa jagungnya teman-teman oh ini kripik jagung teman-teman ya oke kecil lagi teman-teman yang terakhir teman-teman wadidaw ini lollipop teman-teman oh lollipopnya bentuknya bengis sampai gitu ya teman-teman wow ada gambar bibirnya lucu <tuk> <lagi>, ya teman-teman <tuk> oke teman-teman kasih kalian sudah menonton semoga kalian terhibur jangan lupa sikat gigi ya teman-teman kalau sudah makan yang manis Jangan lupa juga belajar Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan aktifin juga tanda loncengnya teman-teman Makasih, dadah